Oke, okay, what's up? Kembali lagi dengan Aleumdaun di sini. Kali ini Aleumdaun akan membagikan alur cerita drama Korea yang terbaru yang berjudul BLEED. Kali ini kita memasuki episode yang pertama. Episode yang pertama dimulai dari sekelompok anak yang bertalian dikejar gerombolan anjing pemburu di sebuah tempat misterius. Saat sedang berusaha kabur, seorang anak menyadari ada temannya yang tertinggal yang bernama Yoon Jae. Dia berusaha menolong temannya yang tertinggal, sedangkan yang lainnya melarikan diri terlebih dahulu meninggalkan mereka. Nasnya nah, anak yang berhasil melarikan diri, dia malah tertabrak sebuah mobil yang ternyata mobil itu adalah mobil salah seorang yang sedang mengejar mereka. Anak yang tertinggal dan teman yang menolongnya itu bersembunyi dari orang yang bersiul yang mengendalikan para anjing pemburu tersebut. Orang itu dijuluki sebagai anjing gila. Anak yang tertabrak mobil tadi dibawa ke sebuah ruangan dan tergeletak di lantai papan yang ternyata. Di bawah lantai papan tersebut ada Yun Jae dan temannya yang berhasil sembunyi tadi. Siulan yang misterius itu membuat kedua anak tersebut takut. Darah anak yang terluka pun menetes ke bawah papan dan mengenai wajah Yun Jae. Orang misterius tadi sepertinya curiga ada sesuatu di bawah lantai papan tersebut, karena sebelumnya anjing pemburu tadi terus mengendus di tempat itu seperti menemukan sesuatu. Dan benar saja, si anjing gila tersebut bertatapan matanya dengan Yun J. Apakah Yun J dan temannya akan tertangkap nih? Nah, menarik sekali ya, teman-teman. Oke, kita beralih ke tempat lain dulu ya, teman-teman. Di suatu malam saat hujan turun deras, ada seorang wanita berpayung sedang berjalan. Tiba-tiba ada seorang yang berdiri di belakangnya. Saat itu wanita menengok ke belakang dan wanita itu pun terkejut lalu berteriak dan langsung berlari. Orang misterius itu pun mengejarnya dan wanita itu pun tertangkap. Di tempat lain ada sepasang orang tua yang sedang mempersiapkan pesta ulang tahun anaknya yang ke-20 yang bernama Ji Eun. Wanita yang tertangkap orang misterius tadi pun membuka matanya dan tersadar kalau dia terikat di sebuah kursi dan kepalanya ditutupi kain hitam sehingga dia hanya melihat samar-samar keadaan ruangan di mana ia berada. Lalu terdengar seseorang sedang bersiul Wanita itu pun semakin ketakutan dan memohon ampun agar dia tidak disakiti Tetapi orang tersebut malah menghampiri wanita itu lalu mencekik dan membunuhnya Tanggal 5 Januari 2022 terjadi penculikan dan pembunuhan Baek Ji Eun Sepasang orang tua tadi sedang menunggu anaknya yang tak kunjung pulang Ayahnya mendapat pesan bahwa anaknya Ji Eun akan pulang terlambat Karena mereka mengkhawatirkan Ji Eun, ayahnya pun mencoba menghubungi ponsel Ji Eun. Tetapi nomor Ji Eun tidak bisa dihubungi Dan ayahnya pun semakin khawatir dengan keadaan Ji Eun di tengah hujan deras saat itu Di lain hari ada seorang nenek mencari Snowy anak anjing peliharaannya Terlihat anak anjing itu sedang mengendus kantong sampah yang aneh. Nenek itu pun menghampiri anjingnya dan menyuruh anjingnya pulang. Tetapi nenek itu merasa penasaran dengan isi kantong sampah itu yang tampak mencurigakan. Dan betapa terkejutnya sang nenek saat membuka kantong sampah tersebut yang ternyata berisi mayat seorang anak perempuan. Tanggal 15 Januari 2022, mayat Beg Eun pun ditemukan. Tim forensik dan pihak kepolisian langsung mengidentifikasi mayat tersebut. Terlihat mayat tersebut dalam keadaan mulut yang disayat seperti joker dan tubuh yang sudah menghitam, teman-teman. Detektif Ryu begitu antusias dalam menangani kasus ini. Dia bahkan membungkus dirinya dalam kantong sampah agar bisa melihat bagaimana kronologi kejadiannya Para rekannya menganggap detektif Ryu aneh karena seolah mendalami peran sebagai korban ataupun tersangka nih teman-teman Aduh ada-ada saja Ryu Songjon dia adalah seorang detektif yang antusias Dia bertekad menangkap orang jahat karena motivasinya yang sangat tinggi tersebut Dia selalu bersikap berlebihan dalam melakukan penyelidikan nih teman-teman dia berperilaku dan berpikir layaknya dia menjadi korban atau pelaku tersebut melalui tekadnya. Tingkat penangkapannya selalu menjadi yang teratas di antara para detektif lain. Kemudian, Ayah Jion menghampiri satu jenazah di kamar Mayat dan menangis. Ia tidak menyangka bahwa jenazah itu adalah putrinya, Bak Ji Eun, Wanita yang diculik dan dibunuh tempo hari pada hari ulang tahunnya dan ditemukan secara mengenaskan dalam kantong sampah. Hasil autopsi awal menyimpulkan bahwa senjata yang digunakan untuk menyayat mulut Ji Eun adalah pisau yang tipis dan tajam dan orang tersebut ahli menggunakan pisau. Detektif Ryu berusaha mencari bukti rekaman CCTV di sekitar Rek AP dan lokasi terakhir Ji Detektif Ryu mendatangi sebuah klub malam di mana tempat terakhir Ji Eun dikunjungi sebelum dia menghilang. Detektif Ryu membuka sebuah ruangan dan melihat seorang pria sedang menganiaya dan menodongkan pisau pada seorang gadis. Detektif Ryu pun langsung emosi dan menghajar pria tersebut yang diduga tersangka pembunuhan Ji Eun. Di kantor polisi, detektif Ryu bertemu dengan Jo Eun Ki yang dia adalah pekerja sosial yang ternyata adalah wali Kwon Yuna, gadis yang dianiaya di klub malam tadi. Detektif Ryu menginterogasi pria dari klub malam tersebut, tetapi ternyata pria tersebut mempunyai alibi pada saat kejadian Ji Eun dibunuh dan pria itu tidak bersalah. Di tempat lain, seorang hakim bernama Ryu Sung Hon sedang bertemu dengan seniornya yang secara tidak langsung meminta tolong agar hakim Ryu meringankan hukuman kliennya yang ternyata kasus yang sedang ditangani oleh detektif Ryu adiknya. Tetapi hakim Ryu menolak karena dia ingin hukuman berjalan secara adil. Ryu Sung Hon adalah kakak laki-laki dari detektif Ryu Sung Jon. Hakim Ryu dia adalah seorang jenius yang lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya dan menjadi hakim yang perfeksionis Dia adalah orang yang jujur dan melakukan yang terbaik untuk memberikan penilaian yang adil Detektif Ryu dimarahi oleh atasannya karena salah menangkap pelaku dan dia dituntut karena sudah memukuli pilihan klub malam tersebut lalu detektif Ryu dihubungi kakaknya bahwa akan diadakan pertemuan keluarga setelah pulang kerja detektif Ryu pun tampak keragu untuk pulang ke rumah orang tuanya pada saat tiba di rumah orang tuanya dan mereka makan malam bersama terlihat kedua orang tuanya sangat bangga dan memuji kakaknya sedangkan detektif Ryu seperti tidak dianggap dia selalu dianggap pembuat masalah dalam pekerjaannya Ibu mereka yang bernama Nak Guhe adalah calon menteri kesehatan dan kesejahteraan. Dia meminta Detektif Ryu agar menjaga sikapnya sehingga tidak merusak reputasi dan pencalonan ibunya. Detektif Ryu pun tampak sedih selama pertemuan tersebut. Saat kedua bersaudara itu pulang ke rumah yang mereka tempati bersama. Detektif Ryu meminta agar kakaknya tidak salah paham atas tindakannya pada pria di klub malam itu. Tetapi kakaknya malah tidak meresponi, malah bertanya apa sebenarnya alasan detektif Ryu ingin menjadi polisi. Kakaknya pun teringat akan masa lalu di mana saat mereka masih sekolah. Detektif Ryu selalu menghajar teman-teman sekolahnya di suatu gang seperti seorang preman dan khawatir mereka akan terbunuh oleh detektif Ryu. Tetapi saat tahu detektif Ryu ingin menjadi polisi, kakaknya pun merasa lega karena adiknya tidak akan menjadi pembunuh. Tetapi karena kejadian akhir-akhir ini, kakaknya jadi berpikir bahwa detektif Ryu mempunyai alasan lain untuk menjadi polisi. Dan alasan tersebut hanya diketahui oleh detektif Ryu sendiri. Kesokan harinya, detektif Ryu menemui orang tua Ji Eun di rumah duka. Dan menanyakan apakah ada orang yang mempunyai dendam terhadap Ji Eun. Tetapi ayahnya bilang tidak ada nih teman-teman. Lalu detektif Ryu bertanya lagi, apakah ada kenalan Ji yang menggunakan pisau seperti dalam bidang ketokteran atau koki? Tiba-tiba ibu Ji datang dan menyebut nama Pak Jung. Detektif Ryu penasaran siapakah Pak Jung itu? Tetapi ayah Ji seperti menutupi sesuatu. Dia mengelap dan meninggalkan detektif Ryu. Karena penasaran, detektif Ryu pun mencari latar belakang ayahnya Ji Eun, Dan dia berencana mencari informasi tentang Pak Jung di tempat kerja ayahnya Ji Eun, Yang ternyata lokasinya tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat Ji Eun. Saat tiba di tempat kerja ayahnya Ji detektif Ryu bertanya apakah ada yang mengenal Pak Jung? Semua orang hanya terdiam. Tapi ada seorang pegawai yang keluar ruangan dengan gerak-gerik yang mencurigakan nih teman-teman. Detektif Ryu pun membuntuti orang itu dan memergoki dia sedang menghubungi seseorang yang diduga adalah Pak Jung Sementara di kantor polisi mereka mendapatkan laporan saksi yang melihat kejadian Ji Eun dengan sang pelaku Detektif Ryu yang sudah diberi kabar oleh rekan kerjanya pun memastikan kepada pegawai tadi bahwa apakah pria yang bersama Ji Eun itu adalah Pak Jung dan pegawai itu pun sempat mengelap. Namun akhirnya pegawai itu pun mengaku bahwa orang yang ada di CCTV tersebut adalah Pak Jung. Detektif Ryu tidak menyadari bahwa ada orang lain yang sedang mengawasi dan mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Detektif Rio menemukan keberadaan Jung Manchun dan mereka pun terlibat perkelahian Tangan detektif Rio pun terluka Tapi itu tidak menghalanginya untuk menangkap Pak Jung Dan akhirnya Jung Manchun pun ditangkap Susah banget dah namanya Tanggal 18 Januari 2022 tersangka pembunuhan baik Ji Eun, Jung Man Chun ditangkap. Saat penangkapan tersebut ada sebuah mobil yang mengawasi para petugas polisi tersebut. Ternyata orang yang mengawasi mereka adalah ayahnya Ji Eun dan rekan kerja ayahnya Ji Eun di sana. Jung Man Chun menyangkal semua tuduhan saat diinterogasi dan menantang detektif Ryu untuk menyerahkan kasusnya ke pengadilan. Tetapi Jung Man meminta dilakukan persidangan juri, dan persidangan ini ditangani oleh kakaknya detektif Ryu. Beberapa warga sipil pun mendapat surat panggilan dari pengadilan sebagai kandidat juri dalam persidangan. Terpilihlah Jo Eun Ki seorang pekerja sosial, Won Kyung Ja seorang Cenayang, Bai Chul Ho seorang pegawai kantor, Yum Hye Jin seorang ibu rumah tangga, dan kelima orang lainnya sebagai juri. Di tempat lain ada seseorang yang memasang beberapa foto orang yang ternyata adalah semua juri yang akan melakukan persidangan Jung Man Chul. Tanggal 14 April 2022, sidang juri Jung Man Chun pun dilaksanakan. Dalam persidangan, Jung Man Chun mengaku memang menodongkan pisau pada Bak Jun I Tapi dia menyatakan bukan dia yang menculik dan membunuhnya. Jung Man Chun hanya mengancam Ji karena ayahnya... Tidak membayar gajinya berbulan-bulan yang sejumlah lebih dari 7.000 dolar Hakim pun bertanya apakah dia punya bukti atau tidak yang menunjukkan dia tidak bersalah Dan Jung Man Chun pun mengatakan kalau bukan hanya dirinya yang ada di TKP Dia mengatakan kalau baik Ji Eun melarikan diri dan masuk ke dalam mobil dan di dalam mobilen tersebut ada orang dan orang tersebut adalah detektif Ryu. Dan Jung Man Chun pun mengatakan kalau detektif Ryu lah yang membunuh Ji Eun. Kakaknya detektif Ryu dan ayah Ji Eun pun terkejut mendengar pernyataan Jung Man Chun itu. Aduh, puyeng puyeng. Kembali ke kejadian Yeon Jae dan temannya yang bersembunyi dari orang yang dijuluki anjing gila, ternyata benar. Yeon Jae dan pria tersebut saling bertatapan. Dan yang mengejutkan ternyata pria yang dijuluki anjing gila tersebut adalah Baek Mon Kang, ayahnya Ji Eun. Dan apakah Yeon Jae si kecil itu adalah detektif? Yo. Hmm... Kita lihat di episode selanjutnya ya teman-teman Menarik nih ceritanya Oke itulah episode yang pertama kali ini Bagaimana menurut kalian episode yang pertama kali ini nih? Tulis di kolom komentar ya teman-teman Sampai jumpa di episode selanjutnya Tetap jaga kesehatan dan terima kasih